Serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar bahagia terbaru dan menarik seputar Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, ada sebuah kabar pesawatnya kembali. Ini Leslar viral nih persabatan kali ini di acara Lapor Pak di Trans7 persabatan ya mengenai kerudung Lesti Kejora yang begitu trending dan di sini persahabat, ada memang spesial banget ya. Kerudung Leslar ini disebut di acara Lapor Pak. Ini sih cute banget dan sekaligus membanggakan sekali ya. Alhamdulillah Leslar tidak pernah ada di acara tersebut tetapi namanya selalu ada Masya Allah luar biasa mudah-mudahan selalu membawa keberkahan untuk banyak orang Moment ini pun dari post kembali oleh akun Sendal Putih Skor Bilar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan ya, ini dari akun Instagram Sri Mediawanti mengatakan di kolom komentar mereka gak pernah hadir di acara Tapi disebut yamin Alhamdulillah berkah buat idola kesayangan kita Amin Dan berikutnya juga persahabat Ada komentar dari akun Dain Mengatakan Auto ngebayangin Bilar pakai kerudung gitu Aduh pastinya lucu banget ya Dan kita lihat juga persahabat ada komentar lain diberikan dari akun di Instagram, Leslar underscore sgt 15, mengatakan semoga idola gua viralnya terus, amin. Mudah-mudahan selalu berkah ya, untuk banyak orang kita bangga, dan pastinya kita semakin bahagia sekali mengidolakan Losti dan Bilar. Berikutnya juga bersahabat ada agak cidukan terbaru nih dari tim Leslar, diunggahan IGS nya Kak Uyamuzi, Memposting sebuah video persahabatnya Bang Lintar. Ini lagi steam mobil milik idola kesengan kita. Tuh Lamborghini-nya Lagi dimandiin dulu nih persahabat ya. Masya Allah. Mudah-mudahan tilas Leslar Ini selalu kompak dan mudah-mudahan persahabat ya. Selalu setia dengan idola kesengan kita. Sepertinya persahabat ya. Ini persiapan untuk live di sore. Nanti persahabat ya. Semua mobil ini di Mandiin duluan Luar biasa banget ya Makin gak sabar nih Melihat vitamin dari Papa Rizky Bilar Berikutnya bersahabat kita lihat nih Ini ada postingan foto cute dari Papa Bilar dan L. Ini sama-sama sedang tertidur Perhatikan bapaknya dan anaknya Emang cute banget bersahabat ya kalau dilihat-lihat, ekspresinya memang versus banget sama Papa Bilar nih. Aduh, cute banget ya. Abang L semakin lucu, semakin menggemaskan Momen ini pun direpost oleh Akur Rossi Anuskal Leslar24. Banyak sekali juga tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Astu mengatakan di kolom komentar tolong saya sampai puter-puter hp pusing lihat posisi tidur abang aslinya katanya itu aduh cute banget ya <laughs> ini terlihat persahabat ya bbl posisi tidurnya persis banget sama posisi tidur bapak bilar ini sih cute dan sangat menggemaskan.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 Oh, oh, oh.